Kata-kata untuk hari ini, Bos. Ya, untuk hari ini ya, biarlah. lah, Bro. Untuk hari esok kita itu harus Piye, hmm. Mas Remis? Semangat. Iya, Mas semangat. Ya. Mas ya. Remis. Kang Rebak hmm, jaga kekompakan. Iya, biar aman mentem. Foto <laughs> <laughs> <laughs> Yang penting bahagia. Uh, untuk sementara yang lalu biarlah berlalu. Lupakan, lupakan beban. Heeh. Oh, Oke, okay. Pak. ya saya ngetipung beristilah agung nih gede.